Terbaluh nama. Straight to the edge. Dulunya wajah di media masa kini hanya di kaca layar. kaca layar. Lalunya masa lapang masa sekarang ke timurku belayar. Belayar. Purba kanlah ku dibuat mimpi berhari Julang awan karya dari pensel cerita luna di bahanku berlari agar sia usaha besarku berhasil. Paksa diri cuba lagi sampai jadi lagi dan lagi ada lagi buat lagi lagi dan lagi sehingga sana terbeluduh nama agar insan yang bangga adalah mama sehingga sana terbeluduh nama agar insan yang bangga adalah mama sehingga sana terbeluduh nama agar insan yang bangga adalah mama adalah mama, adalah mama Sungguhnya mula terbeleduk nama Dimana kalah dah agak puji di bintang Sahabat rokat tanya derehal seketika Kejap saja tidak aku jawab Aku mahu usah sampai berjaya Baru diri ini rasa terkemuka Julang awan di lambung bintangnya Takkan henti, takkan henti lagi nyawa di sisi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 Kemahiran adalah kuniaan ilahi usah diguna demi kepentingan diri Ia akan makan diri di akhir Nanti harap tulisan contengan dapat difahami Kelebihan diri tidak dapat dinilaikan Kuitis ku syairkan agar bacakan Kuasanya besar sukat digunakan Mata angin utara timur barat selatan Terbeleduh nama puncanya Terkemuka Terbeleduh nama Terbeleduh sana terbeleduh nama Agar insan yang bangga adalah mama Adalah mama, adalah mama Sehingga sana terbeleduh nama Agar insan yang bangga adalah Tiga sana terbeleduh nama agar insannya bangga adalah mama. Mm -hmm. adalah mama, adalah mama, adalah mama. Suatu